Halo sahabat Halma Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam playlist ini kita sedang mempelajari materi Introduction to Cloud yang kedua dan di video ini kita masuk ke catatan belajar kita yang ke-12. Modul 12 bertujuan untuk mempelajari bagaimana cloud teknologi memfasilitasi Internet of Thing. Di sini kita mengenal beberapa teknologi terminologi. Yang pertama data sharing ini saat data dikirim dari suatu tempat ke tempat lain atau saat akses diberikan ke lebih dari satu pengguna. Lalu IoT, jaringan umum perangkat sehari-hari yang di dalamnya terdapat sensor, yaitu perangkat elektronik yang mendeteksi outside komponen dan teknologi komunikasi untuk mengirimkan dan menerima data melalui internet. Pada dasarnya, IoT terdiri dari banyak perangkat berbeda yang terhubung ke internet. Nah, IoT ini ada istilah yang digunakan untuk menggambarkan jaringan dari perangkat yang terhubung yang mampu bekerja sama untuk meningkatkan layanan bagi konsumen dan bisnis. IoT Cloud Service merekam dan menganalisis data dari sensor pada perangkat yang terhubung untuk meningkatkan fungsi, meningkatkan efisiensi, dan memberikan bantuan kepada user. Jenis perangkat sangat beragam termasuk ponsel, jam tangan, mobil, mesin, dan peralatan. Semua ini dapat dilengkapi dengan sensor dan koneksi ke cloud. Sensor merekam informasi tentang aktivitas perangkat dan mengirimkan informasi tersebut ke cloud. Kemudian, advanced analytic algorithm digunakan untuk membuat keputusan dan rekomendasi atau untuk membuat perubahan pada fungsi perangkat. IoT mengacu pada interaksi yang terhubung antar perangkat. IoT bukan hanya fungsi cerdas dari suatu perangkat. Konsep tersebut mencakup kemampuan perangkat untuk berkomunikasi dengan node lain di cloud dan menggunakan serta menghubungkan data di seluruh jaringan. AWS IoT Service menyediakan device software yang memungkinkan kita menghubungkan perangkat dengan aman, mengumpulkan data, dan mengambil tindakan cerdas secara lokal, bahkan saat konektivitas internet tidak tersedia. Lalu, kontrol Service memungkinkan kita mengontrol, mengelola, dan mengamankan perangkat yang besar dan beragam. Terakhir, Data Service akan membantu kita mengekstrak value dari IoT Data. Demikianlah pembahasan untuk modul 12. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.